Saya, Sylvester Detianus, Gea, tim publikasi Onika, mengajak dan mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengikuti perayaan Paskah yang diadakan oleh Onika Ononiha Katolik pada tanggal 15 Mei 2022, secara luring dari seminari Aek Tolang dan secara zoom. Banyak sukacita yang akan kita peroleh dari kegiatan ini karena penampilan dari saudara-saudari kita, warga Katolik Nias yang berasal dari berbagai tempat. Salam sejahtera untuk kita semua. ya Yaahul.